Baiklah para sahabat yang dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada sebuah unggahan momen yang mana tentunya dari titik kakak Bilar ini turun dari mobil Sahabat ya, ini saat datang ke Mabes Polri Jakarta Selatan, Masya Allah kita lihat Kakak Bilar, di match yang luar biasa banget bersahabatnya langsung diserbu oleh wartawan saat turun dari mobil saja bersahabat ya. Memang idola kita selalu menjadi sorotan, mudah-mudahan saja sehat, bahagia selalu dan mudah apapun urusan dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga, ini banyak tanggapan komentar yang diberikan, yakni salah satunya dari akun, Arin Kaifah, mengatakan... Maafin boleh karena manusia harus saling memaafkan Tapi hukum harus berlanjut Biar jerah Kayak lagu Umi Elvi jerah-jerah Katanya tuh aduh cute banget ya <laughs> Selanjutnya komentar lain diberikan Dari akun Instagram Seru satu M mengatakan, Muni pada seneng kang Wawan pada kangen sama kakak Bilar katanya tuh persahabat ya memang luar biasa kalau kita langsung saja diserbu oleh wartawan saat turun dari mobil saja persahabat ya mudah-mudahan semua segala urusan hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran amin ya robbal alamin dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ada sebuah unggahan. Ini masih uh, dari Kakak Bilar ketika diwawancara Persahabat ya mengenai pertanyaannya soal HP yang hilang Persahabat ya ini ada jawaban Kakak Bilar menyampaikan Persahabat ya bahwa saat orang kakak Bilar yang mencari di lokasi, ternyata HP itu sudah nggak ada persahabat ya, mudah-mudahan saja tentunya HP kakak Bilar tidak disalahgunakan persahabat ya, dan kita lihat juga, momen tersebut diunggah kembali, dari post kembali oleh akun official. ada kalimat caption juga yang dituliskan untuk yang tanya soal HP-nya Bang Bi, udah ketemu apa belum? Ini jawaban langsung sama yang kehilangan HPnya ya, tuh persahabat ya, kita Tentunya mendapatkan jawaban Dari kakak Rizky Bilar Soal HP yang hilang Saat orang-orang kakak Bilar Mencari di lokasi Tentu HP tersebut sudah tidak ada persahabat gitu. Dan dalam postingan tersebut juga Banyak tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Seliawati Bunda Mengatakan ya Allah Cobaan anak-anak baik ini ada aja Semoga kalian bisa melewatinya Ya ma doain kalian sehat-sehat terus Kuat menghadapi cobaan Apapun karena Allah sangat sayang sama kalian Masya yang luar biasa Respon tanggapan yang sangat positif Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Endang Rednowati1960 Mengatakan Bismillah, semoga cepat ketemu HP-nya Papa Bilar Amin Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Selanjutnya, yang kita lihat juga ada sebuah unggahan bahagia spesialnya untuk kita semua Di ajang IMA, Indonesian Music World 2021, bersahabat ya, nominasi sosial Media Artist of the Year Kembali kita mendapatkan kabar bahagia Untuk Fonting, di ke kejuara ini sudah mencapai 1 juta lebih Bersahabat ya, wow, fantastis Ini berkat kekompakan, kesulitan kita, bersahabat ya, mudah-mudahan saja tetap kompak untuk mendukung yang terbaik karya-karya dari Dede Lesti Kejora Info ini kita dapatkan dari akun Lesti Bilar Galeri Underscore Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Fokus yuk tinggal selisih 104 ribu lagi loh Yuk Yuklah guys gas Semangat berselamat ya Yuk mudah-mudahan saja tetap semangat Pertahankan di urutan pertama Mudah-mudahan tidak Lesti Kejora bertahan dan bisa mendapatkan piala penghargaan Amin Yerobal Alamin. Dan ke kabar berikutnya juga, ini ada momen yang sangat luar biasa yang tentu membuat para emak Leslar bahagia banget ya saat Dede Elasti ke dipeluk oleh kakak Bilar dari belakang. Itu Dede Elasti sendiri yang meminta tuh persahabat ya, aduh so sweet dan cute banget nih persahabat ya, suka banget deh. Kalau lihat cewek mungil dipeluk sama cowok bongsor gitu persahabat ya, kata sahabat tinggal Leslar, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat, bahagia dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan selanjutnya juga bersahabat Jadi info penting untuk kita semua dari TV Bahwa besok malam bakal hadir acara Anugerah Dangdut Indonesia 2021 Di TV, bersahabat ya Ini live jam 19.30 Jangan sampai lupa dicatat jam tayangnya Jam 19.30 Live di MMCTV Ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2021 Besok malam, persahabat yang mudah-mudahan doa Doakan dari Lesti bisa membawa pulang piala penghargaan Amin, ya alamin Kita masih menunggu kabar baik Kejutan bahagia dan cedokan vitamin baru Selanjutnya, di sore hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan tontonin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru, terupdate selanjutnya ini dari informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.